Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Musa, Sahih Al-Bukhari nomor 3183. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat Nabi Isa, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Adapun Isa, adalah orang yang kulitnya kemerahan rambutnya keriting, dan dadanya bidang. Sedangkan Musa adalah orang yang kulitnya sawo matang, berbadan besar, rambutnya lurus, seakan-akan ia berasal dari suku Al-Sud di Sudan. Pesan, Ciri-Ciri Fisik dan Perawakan Tubuh Nabi Isa dan Nabi Musa yang dijelaskan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya.